Sejarah Madrasah, era kolonialisme yang telah berlangsung di Indonesia selama lebih dari tiga abad yang telah mewariskan begitu banyak warisan penderitaan seperti kebodohan, kemiskinan, perpecahan serta kehinaan yang pada gilirannya demikian merendahkan harga diri sebuah bangsa. Telah ditelusuri oleh para ahli, bahwa di antara penyebab utama keadaan ini adalah kebodohan anak bangsa yang disengaja dipelihara para penjajah. Saran Pendidikan, Kalaupun ada itu, itu hanya diperuntukkan terbatas bagi segelintir kalangan elit seperti para pejabat atau kaum bangsawan, yang tempatnya pun di daerah perkotaan. Kondisi demikianlah tidaklah berbeda di wilayah Banten, dan secara lebih khusus di desa Sumuranja, kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, di mana sebagian besar penduduknya berada dalam keadaan serba kekurangan, terutama dalam hal pendidikan. Keadaan ini terus berlangsung hingga tahun 1900-an, saat beberapa putra daerah dengan segala keterbatasan dapat menuntut ilmu di luar daerah terutama di pesantren-pesantren Citangkil, Cilegon, dan sebagainya. Sepulang dari pendidikan pesantren tersebut, kaum terpelajar ini memberikan inspirasi, dorongan, dan segala upaya untuk dapat menyelenggarakan pendidikan di desa Sumuranja. Pada sekitar tahun 1933 didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah di Sumuranja dengan staf pengajar, para kiai alumni pesantren tersebut. Pada tokoh pengurus pendiri dan staf pengajar Madrasah ini sejatinya juga adalah pendiri Madrasah Sanawiyah di Sumuranja ini. Menyusul 35 tahun kemudian, Tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 1968 didirikanlah Madrasah Sanawiyah Al-Hayriyah, sumuranja oleh tokoh pendidik ulama Kiai seperti Kiai Haji, Abdul Halik, Kimurtado, Kiai Haji, muslih dan tokoh masyarakat seperti H. Halimi serta dengan dukungan penuh dari masyarakat.